Konsultasi ke dokter jika tekanan darah sistolik Anda 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg atau lebih tinggi pada dua atau lebih kesempatan. Jika tekanan darah Anda di atas 180 garis miring 120, Anda harus beristirahat selama 5 menit dan memeriksa kembali tekanan darah Anda. Jika tekanan darah masih lebih tinggi dari 180 garis miring 180, Anda perlu mencari bantuan medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika Anda mengalami gejala yang parah seperti nyeri dada, sesak nafas, atau kesulitan penglihatan, Anda perlu ke instalasi gawat darurat rumah sakit untuk perawatan medis darurat, karena ada mungkin mengalami krisis hipertensi.